Sebelum nonton video ini silahkan subscribe channel ini supaya tidak stuck Dan jangan lupa diberi like video ini jika kalian suka Thank you Oke okay guys balik lagi bareng gue dan Andri Molana. Di video kali ini kita bakalan gacha Gacha namanya banner Di sini gue sambil record juga Jadi di live nya patah-patah mohon maaf Tapi di recordannya hasil recordnya nanti itu lancar ya Lancar mulus ya Insyaallah mulus ya, seperti gacanya mulus ya. ya aduh, aduh, apa adek adeh. dah langsung saja Nian Nian, iya nian, nian. Karena Nian adeknya ya, mungkin jatengan saya yang bermasalah mungkin nggak. Di sini yang bermasalah Fapnya itu internetnya ya. Oke gas langsung. Eh salah dong. Kita ambil ambil ini tiket tiket apapun lah itu. Oke, ini lumayan ya buat Eric nanti nih. Limited login kita klaim. Ya. Oh ya, gua lupa. Ya. Hari ini tanggal berapa? Apakah kita beruntung hari ini kita pilih pilih? Oh dua biji ya. Satu dengan ini. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah Enam ratus lima ternyata ya. Misalkan 800 ratus dihitung 800 ya. Oh kayak gini ya eh. loternya, Pak. Oke okay, kita mulai. Sudah siap? Apakah sudah siap? Ini sebelasan orang, ah. sudah. Semoga beruntung bang. Biar tadi satu kali terawal dapet das. Nani dapat das. Waduh. Oke, okay, let's go. Yang pertama, gratisan. Apakah kita mendapatkan bintang 5 atau yang lain? Oh putih ya, aman aman. Ansel. Aman dari mana bos? Dapat Ansel bos. Oke. Okay. Yang kedua ya, yang kedua langsung gas kita ini. Ini singkat sekali ya, singkat jelas padat deh. Ini misalkan dapat bintang 6 nih, waduh. GG. Resto lah, ayolah, adekku, adekku. Adiknya Nian, let's go Oke, okay, kita gas ya Ini ada Bang Hero Ada siapa-siapa nih Bang Hero ini suka Hoki nih. <laughs> Dia gacha Hoki Oke okay. yeah, Ya, biasalah lah Oke, okay, tidak ada apa-apa Dapat dua. Nihil ya, kosong tidak dapat ]あの, Mister Nothing kayak AC ini kusum, <tell> God dua server tidak dapat Das Mister Nothing waduh Ntar meteorit kalau nggak salah nih red up ya meteorit <tell> アンブリアロラテラン yuklah, mana, Mr. Nothing yuk no, masih belum Mr. Nothing risah Mr. Nothing heeey why, kenapa, aduh, benar benar nothing tidak ada hehehe, benar benar tidak ada, kosong oke okay, kita lanjut ke akun viewer lagi oke okay, kita mulai uh, satu kali dulu kali ya atau langsung satu kali dulu lah siapa tahu langsungnya dapat ya oke okay, biru apa nih biasanya nih depan depan nih kalau defender eh bukan guard oke okay, spesialis どう Oke, okay, kita coba dia. Apakah hoki ya? Oke, okay, ternyata bintang 6. PM bintang 6. Bintang 5. Gas okay, skip. Lazy cuy, lazy dong. Okay, kita. Ayat. Pakai minyak serai supaya wanginya serai. Wanginya, wanginya serai. Waduh, kuning lagi dong. Skip. Wah, Mister nya kosong pak. Kagak ada Mister Nothing ya kan? Mister Nating sama meteorit kalau nggak salah. Tuh. Wah, Mister Nating doang. Moga sukses eh. Oke. Okay. Moga Swords ya. Speed bang? Uh, kayaknya sih enggak ya. Awal bulan saja. Please, please, bintang 6. Please, please, come on. Ini aku norang nih, kasihan. Waduh, kuning lagi, cuk 30 kali pula. Ya. Ah, Yang bener aja coy. Suruh 50 kali baru dapat bintang 6 nya. Oke, okay, Mr. Nothing ternyata ya. Mantap. Mr. Nothing sudah dapat. Ah, uh, Nothing cuy. Kosong. Udah ya. Go figure yo. tanggal 1 dong. Waduh. Oh, udah. Oh, masih. Akun siapa nih bang? Akun saya. Saya jadi newbie. Saya masih newbie ya. Ini di putar. Tuh jangan-jangan kita kesini dulu. Wih, gokil sepertinya kita bakalan dapat ya Oke okay, kita siap-siap tanpa basa-basi lagi ya apakah ada an semoga saja buang ya yang pertama seret mau oh, putih oh. Oke, okay, ini yang ke-10 Apakah kita munculkan? Sret Oke okay. iya. Yeah. Oke, okay, ternyata tidak dapat apa-apa huh? Malah dapatnya anu Seribu Sekali lagi Oke, okay, biru kat ini, ini, yang mana, nah? 36 oh, anu, uh, no, yang Nian kemarin, 36 bisa-bisa ambil tiga hunger for the sleep i know will never come crowded is the space but don't have anyone i could read the bible to drown out the hum avoid the voices of